ku wa nafsi wall fazal muun hadirin jamaah rohimani warohhimakumullah Hai Puji syukurhamdulillahirobbilalamin malam ini Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam rangka ibadah ngaji pun termasuk ibadah Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah wasalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan Sohih Fikhus Sunnah, jilid satu halaman 119. Orang yang paling berhak menguburkan jenazah adalah sebagai berikut: a. Mahromnya. Nih, ya. di ojo kabeh -kabe diserah nombah mutin, ya. Apa? Oh. Maksudnya guru ngaji fikih jenazah, itu saknomayite. Nah. Tinek jenazah perempuan Yang paling berhak memakamkan Memasukkan jenazah ke liang lahat Atau ke kuburan itu adalah yang pertama mahromnya. Yang kedua kalau yang meninggal itu perempuan Maka yang paling berhak Memasukkan keliang lahat ke kuburan itu adalah suaminya. mahram itu bisa orang tua, bisa anak, bisa Pak D, bisa Pak L. Gitu. Itu, itu Makrom, Nabi Wismisan... Sudah bukan mahram ya Makanya jangan suka jabatan Kepada saudara misan Saudara sepupu Itu sudah boleh dinikahi eh, Itu hati-hati Kalau jabat tangan itu Tidak diampuni dosanya Malah haram malah doso Biarpun hari biasa Seperti ini atau hari lebaran itu jangan ya, jangan jabat tangan dengan saudara misan, saudara sepupu Karena itu bukan mahrum Jadi mahrumlah yang pertama yang berhak memakamkan jenazah Kalau jenazahnya itu perempuan B. Suaminya Mengapa demikian? Karena Rasulullah s.a.w. telah bersabda anlika karena Waana hayun fahayakki wa Hai kata Rasul wad seandainya itu terjadi andhalika temen seduning mengkonoiku karena ono Wa utawi inksun Inksun Nabi iku hayun urip, Fahaya tuki Terus kon Aisyah meninggal Ya fahaya tuki Akulah yang akan merawatmu Wadafantuki Sampai akulah yang memakamkanmu Memakamkanmu Itu daun Nabi ya Jadi kalau istri kita meninggal Kata Nabi Akulah yang merawatmu Dan aku pula Yang memakamkanmu Itu Dalil mengapa Harus suami karena Nabi itu Suaminya Aisyah pernah Dawuh kepada Aisyah seperti itu C Termasuk syarat Memakamkan Jenazah Hendaknya Orang yang menguburkan jenazah Bukan orang yang telah menggauli istrinya pada malam harinya Ini penting cuman di kita kadang-kadang gak patah diperhatikan Halaman 100, eh, 1020 sekarang akan lebih baik jika orang yang dikedepankan untuk mengubur mayat adalah bukan orang yang telah menggauli istrinya pada malam hari. Dari Anas ia berkata, saya menyaksikan pemakaman anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu saya lihat Rasulullah sedang duduk Dan matanya mengeluarkan air mata Beliau bertanya Ini ya pertanyaan Rasul Halfikum min ahadin lam yukolif Itu ya pertanyaan Rasul Halvikum onoto ikut tetep ing dalam niroka pehmin ahatin saking wong swici lam yukorif kang ora menggauli sopoyo si ahat alaila tak mau bengi saat itu Rasul sedang duduk-duduk saat akan dimakamkan putrinya. Langsung ya Abu Tolkhah menjawab Fakolah matur Sopo Abu Tolkhata Sahabat Abu Tolkhah Anah Saya ya Rasul Yang tadi malam Tidak menggauli istriku Kola Dawuh Sopo ya Nabi Nabi langsung bersabda Fak anjil fi Maka Turunlah kamu di dalam Kuburnya putriku maka sahabat Tolkah langsung turun ke makam Fakobaroha dan yang menguburkan jenazah putri Rasul Adalah Abu Tolkah Itu hadis yang pertama Hadis yang kedua lebih tegas lagi Dari Anas ketika Rukoyah wafat Rasulullah bersabda ya, Di saat Rukoyah wafat Rasul bersabda. Ya, langsung pakai la. Tidak boleh masuk ke dalam kubur. Ya. Seseorang yang telah menggauli istrinya pada malam harinya. Itu lebih jelas lagi ya. Ya ini mengapa? Tadi saya katakan John jaga. Nojon terus ya. Jadi kita harus benar-benar ngerti dengan masalah fikih perawatan jenazah sampai pemakamannya kayak gitu. Ya. Karena ada hadis yang kedua-duanya tegas ya. Cuman yang pertama bentuk pertanyaan. Ayo siapa yang tadi malam tidak menggauli istrinya Abu Talqah matur saya ya Rasul, ayo kamu turun ke dalam kubur makamkan jenazah putriku. Akhirnya Abu Talqah masuklah ke dalam kubur untuk memakamkan putrinya Rasul. Terkaitis yang kedua dari Anas ketika Rukoyah wafat Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan untuk Masuk ke dalam kubur Dalam rangka Memakamkan Jenazah eh, Kalau tadi malam Menggauli istrinya Itu hadis yang kedua Lebih tegas, lebih jelas Dari hadis yang pertama Kalau itu sudah diketahui Maka Tidak kalah pentingnya Bagaimana cara Meletakkan jenazah, cara meletakkan jenazah atau meletakkan mayat ke dalam kubur satu yang disunahkan adalah memasukkan kedua kaki mayat, ya, jadi kakinya terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kuburan. Hal ini seperti tersebut dalam hadis Abu Isha' ia berkata. Al-Harith telah berwasiat agar Abdullah bin Zaid mensolatinya jika ia meninggal dunia. Maka ia mensolatinya dan memasukkan kedua kaki jenazah terlebih dahulu ke dalam kuburan. Ia berkata seperti inilah sunnah Rasul. Ini kuburan, ini jenazah, terus dibuntul pocong ya sudah dikafani Jadi keranda ditaruh di sebelah selatannya, terus dibuka, terus kepalanya dulu diberikan tiga orang yang ada di bawah. Nek Wongi gak lemu, Nek Wongi lemu mungkin tidak cukup tiga. Mungkin sampai lima, empat sampai lima ya. Terus kalau sudah persis di atas cempuri atau di atas lahat. Kepalanya nunggu utara kan. Terus kaki dulu yang ditaruh ke bawah. Kaki nempel tanah baru menyusul. Jadi ya, siapa-siapa yang paling berhak. Untuk memasuk nanggungi kuburan, memakamkan jenazah, tidak dari barat enggak ya. Di Lungking ini jangan. masalah kondisi tanah itu kadang-kadang labil. Teka kolonik ambrol temen nih, ya. bahaya. Nek nah, ambrol kok malah prosesnya lama. Tapi dari sini lebih aman. Ya. Gimana? Tu. Yang kedua ya. itu tadi yang dilakukan oleh Panjenenganing Abdullah bin Zaid ya karena mendapat wasiat dari Al Haris Al Haris pernah ngomong Zaid kapanpun aku nanti meninggal. Aku minta, Kamulah yang mensolati aku. Atau Kamulah yang memimpin sholat jenazahku. Akhirnya dilaksanakan ya, perawatan jenazah oleh Zaid Abdullah bin Zaid. Terus saat memakamkan, itu tadi. Di tempat wong telur menunggu kuburan. Terus bagian kaki meletakkan lebih dulu. Bagian perut, bagian kepala itu menyusul ditahan dulu kakinya dulu setelah begitu baru bagian badan kemudian kepalanya taruhkan pelan-pelan tiga halaman 1021 orang yang meletakkan majid ke dalam lahat Tidaknya mengucapkan kalimah sebagai berikut Nih, pen, pen kalimah ini Di ucapan saat meletakkan jenazah ke dalam lahat atau ke liang lahat Nek coro luang landak ya Bu nek wano salam ini coro Jawa apa gak ya sama ya liang lahat atau luang landak saat meletakkan itu mengucapkan Bismillahi wa'alamil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam apal tuh sudah disitu ada ya malah doa ini ditulis Bahasa Indonesia, Atau ditulis gedrik, ditulis Latin, dengan menyebut nama Allah itu bahasa Arabnya kan Bismillah, dan atas sunnah dalam kurung agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi bahasa Arabnya Bismillahi wa alaminati Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. PSP cukup ganti ping balak balik di sini. Keterangannya seperti itu: di orang yang meletakkan mayit di sini, tulisnya mayat ke dalam lahat. cempuri atau luang landak hendaknya mengucapkan kalimat sebagai berikut: "Bismillahi." Wa ala milati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallam ya, Ini guru ngapal ya soalnya Pak Mudin takut dongani meletakkan jenazah Ini kuburan Jadi ya. mudah-mudahan Mudin ini bisa ngaji fikih jenazah ya itu kalimah yang harus diperhatikan Terus siapa yang paling berat tadi juga harus diperhatikan Empat Apakah pemakaman jenazah wanita harus ditutup dengan kain Agar orang-orang tidak melihatnya Sebuah riwayat do'if dalam masalah ini akan tetapi Ibn kudamah Ibn kudamah itu ulama besar ya, ulama dunia Dalam Al-Muhni jilid yang kedua halaman 501 mengatakan Dan kuburan perempuan itu hendaknya ditutup dengan kain saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara ulama dalam hal ini. Jadi tidak ada yang berselisih. Ya. Maksudnya para ulama itu telah sepakat kalau memakamkan jenazah perempuan atasnya itu di, di kuburane Saat proses arpe melebono nanggani kuburan, kuburani ditutup kain. Proses. Jadi saat... Di dalam lahat Itu menaruhnya dan lain sebagainya <coughs> Di atasnya itu Ditutup kain Tapi Alhamdulillah hadisnya Untuk if ya, Hadisnya untuk Jadi andaikan enggak Saya menganggap ya enggak apa-apa Tapi kalau melihat keterangannya Ibn Kudamah Beliau Menulis kitab Al-Muhni Mungkin nanti, kalau masjidnya sudah ada dana, bisa beli kitab itu, ya. Kitab muhni. Yang kemarin, kitab nahu yang perlu dibeli, apa kemarin? Kitab ibnu his. Tulisannya ibnu hisam, itu loh. Muhni labib, ada labibnya, ya. Muhni labib itu yang menjelaskan tentang baknya lafal. Bismillah Ternyata ada 14 arti Yang ada lapal Bismillah Itu dalam muhni labib Kalau ini al-muhni Beda ya muhni labib dengan al-muhni Tapi mau, -mau keleru tuku muhni labib Ya guru ngono kitab muhni labib Mau, -mau artuku muhni labib Keliru al-muhni Ya gak apa-apa kan belum ada di masjid ini Itu tadi beliau mengatakan ya Ibnu Kudamah mengatakan Dan kuburan perempuan itu hendaknya ditutup dengan kain Di saat proses pemakamannya itu lho, Duri kuburannya itu ditutup kain Itu yang keempat Yang kelima Disunahkan Melemparkan tiga kepal tanah ke atas kuburan itu setelah lahat ditutup, sebagaimana hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menasehati jenazah. Oh iya, mensolati jenazah. Nek menasehati jenazah berarti kan ditalkin ya aduh olak bener yang mang talkin sujunia nong singgeli nong mensolati aku mang ya kaget batin gue kok emang nasihati sendi hati jenazah kan sebab dalam gak kerungu kan ya tiadani yowis gak kerungu Maso tiadani noping bolak balik ya gak mungkin budal nang masjid kan dia memang azan itu bukan untuk mayit tapi untuk yang calon calon mayit ya. <tuh> Jadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah kemudian mendatangi mayit itu dan meletakkannya tanah ke eh, tanah di kepala kuburan seukuran tiga sendok tangannya. Ini kadang-kadang malah nyawuk, disawukkan bagian kepala nih kuburan ini malah ini kadang-kadang orang mengucapkan bismillahi wa'ala milati rasulillah, ini nggak ada ucapan apa-apa ya yang ada bacaan itu saat meletakkan jenazah ke liang lahat itu bismillahi wa'ala milati rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu tadi ya di nyawuk lemah pintolu di saburke nukgoni pas bagian kepala yang keenam meninggikan atau menggundukkan kuburan kurang lebih satu jengkal tangan jadi gak duhur-durur ya jadi kira-kira pas yang lemah teko gg cempuri itu kan ditutup papan otomatis sisa tanah itu nggak mungkin akan muat karena onok cempuri ini onok papan di situ sehingga tanahnya me kurang itu harus digundukkan tapi nggak boleh dibentuk apapun onta nggak boleh ya jadi sampak nah kayak gini ya tengahnya digundukkan kira-kira saat jengkel, tadi papak gak oleh lincip gak oleh ya nggak boleh, tapi papak kayak gini jadi tanah sisanya semuanya ditaruh di atasnya kemudian dipapak no oh jadi lincip no itu yang keenam yang ketujuh Memberi tanda dengan batu Atau semisalnya Agar kerabatnya jika ada yang meninggal dunia Bisa dikuburkan di sebelahnya Hal ini berdasar pada hadis Al-Matlab bin Al-Hanf al, -haf al -hanf, Apa kalimatnya. ini? Pinhan, medini pinhan top ya. Di sini kalian pinhan top. Ia berkata, ketika Usman bin Mad'un, nama orang ya, bukan Usman bin Affan bukan, tapi Usman bin Mad'un, meninggal dunia, jenazahnya dibawa keluar, lalu dikuburkan, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan seseorang. Untuk mendatangkan batu, tetapi orang itu tidak bisa membawanya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit mendekati batu itu, dan kedua tangannya saling berpegangan, lalu membawanya dan meletakkannya di atas kuburan sebelah kepala mayit gak usah katanya dikai luruh ya gue nindurin kepala ini dikai patoan terus ngisornya dikai patoan enggak ya tapi rasul itu tadi hanya menaruh batu situ nunggu ini kepala leplek ya wis terus kakaknya ditulisi mati nih Jumat pahing sing banyak selosok liwon nih selosok liwon itu orang yang belajar ilmu hitam alias dukun santet dukun tenung itu biar lebih mandi santetin golek orang atau kuburan yang mayitnya itu matinya selosong kliwon nek ngeduk harus jam 12 malam nek ngeduk nganggo Itu ilmu demit ilmu iblis ya ojo dipelajari loh ya ojo diamalki. Maksudnya, aku mengharapin ngomong, gak usah ditulisi ngono-ngono gonuiku patroane itu loh maksudnya. Yang ditulisi konangan nih, karena uang sin keplek-keplek, kenapa ya keplek ini? <tuh> Iku yang diambil satu tali pocongnya, uangnya demi ku jimatiku, wah, iya wis sekti Mandraguna. Iya. Terus nama loro. Ilatte diolor terus digigit langsung dengan mulutnya wong sin keplek nyari ilmu demit itu tadi iya. langsung dimakan Ilate kuman jadi mula no kade ditulisi biasanya naik ditulisi terus kade ngerahno wong jogo kuburan nggak usah jadi melalui rasulnya penak ya dikasih waktu. Ya. Kemang ini kayak cenderung bulat, alus digotong kak kena. Rasul gotongnya tangannya dijajang itu terus diangkat tangannya apa ya? Tadi di sini diterangkan kayak gitu tadi. Jadi dua tangannya saling berpegangan terus ngangkat waktu iku mengambil nggak sampai merosot batu ini. Terus ditaruh di bagian kepala, yo situ tok. Oga anak bagian kaki. Tapi ya sampai langsung ngamal ngunung kealon nalon, yo boh. Petnaiku wakeh ya. Pertama kali jadi pocong. Petnae kayak gitu. Kalau goro-goro patroan situ akhirnya jadi pocong. Nuntut nang warga ini jaluk patroan bagian? semacam-macam itu jadi orang yang mengamalki sunnah itu ya harus siap menghadapi tantangan yang mengunakan itu tidak siap ya tapi rasikun ini nah akhirat berat orang bedah itu gimana boleh mengumpulkan dua mayat atau lebih dalam satu lubang boleh ya itu kalau darurat ya dari Jabir bin Abdullah ia berkata dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan dua orang dari para suhadak perang Uhud ya memang dalam suasana perang Uhud ya otomatis kan perang Uhud itu jenazahnya kan banyak kan orang Islam kan kalah kan karena ada sahabat yang apa ya bahasanya yang Cara jawabnya gini kalau bergudul apa bergudul ya? Pasti kandani, kamu wahai para pemanah, tetap harus berada di atas bukit Uhud, jangan sekali-kali turun kalau belum ada komando dariku. Kan dipimpin langsung oleh Rasul itu. Ternyata. Orang-orang kafir kures kafir Makkah yang nyerbu ke Madinah ke Bukit Uhud itu sudah dianggapnya kalah. Tapi Nabi belum memberikan komando untuk turun dari Bukit. Saat itu yang memimpin orang-orang kafir kan Khalid bin Walid itu ya. Itu orang, tuh luar biasa hebatnya perang. Jadi Kayak kalah belayu. Merono tapi muter dengkik para pemanah dari yang ada di atas bukit tadi. Nah ini melihat sudah nggak kelihatan turun, ya sudah riayan nih orang-orang kafir kuras dari atas bukit itu langsung orang-orang Islam dihajar sama orang-orang kafir pimpinan Khalid bin Walid itu. Belum masuk Islam dia, sebelum masuk Islam saat perang Uhud. Itu kan banyak jenazah, kan? Maka, akhirnya Rasul pun memakamkan satu lubang itu dua orang suhada Uhud. Suhada perang Uhud dalam satu, bahkan satu kain ya. Jadi, satu lubang dimasukkan satu pocong, tapi isinya luruh, kayak sampan. Gawe apa ya? terus ke. Siapakah di antara keduanya yang lebih banyak mengambil atau menghafal dan mempelajari dan mengumpulkan Al-Quran? diandekan mayitnya itu memang tidak dalam satu kafan maka jenazah yang didahulukan ini yang banyak hafalannya kayak gitu ya jadi sing alim didahulukan sehingga patah alim tidak didahulukan itu menawar dua mayit seperti itu, maka ketika Ditunjukkan salah seorang dari keduanya beliau mendahulukan Untuk dimasukkan ke dalam lahatnya Kemudian beliau bersabda Saya menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat Lalu memerintahkan untuk mengubur bersama darah mereka jadi ya gak didusi di darah gak dilai dan Rasul siap jadi saksi di akhirat nanti itu tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan gak dimandikan gak disolati itu langsung ya dimakamkan itu orang-orang yang mati sahid Nek mati sangit, bedol ya? mati sahid ya? Mati sahid itu orang yang wafat di tengah medan pertempuran. Andekan ditembak di tengah medan pertempuran tapi gak mati. Masih sempat dibawa ke rumah sakit, masih sempat opname satu minggu baru wafat bukan ya? Jadi orang yang wafat di tengah medan pertempuran. Dari hadis tersebut dijelaskan jika hendak mengubur dua orang atau lebih dalam satu kuburan, dalam satu lubang maka dahulukan orang yang lebih baik dari keduanya. Itu ya hanya itu. Ini yang lebih solih yang mana ini. Kita jamaahnya aktif, jamaah jamaahnya bolong-bolong. Berarti yang didahulukan yang jamaahnya Aktif satunya di samping jamaah aktif satunya sama sama-sama aktif jamaahnya tapi sing situ seneng sholat sunnah sing situ itu gak pake seneng sholat sunah ya kobrah baktiay gak patek dilakoni maka yang didahulukan adalah yang kobrah badiyah ya itu istiqomah kobrah badiyahnya sama tapi satunya tahajude istiqomah satunya tahajude umat-umatan apa umat-umatan ini Ya. Podo kabeh sampai tahajudnya sama duhanya sama Podo ya, tapi situ ini ngaji ini seneng bolos. Itu e, Patek bolos tetep yang didahulukan nggak Patek bolos. itu ya, pokoknya yang dilihat, Nabi tanya ya, mana di antara dua ini yang lebih baik? Sahabat menunjuk yang ini ya, Rasul. Ya, cuman Rasul di sini tidak dijelaskan. Terus kok iso ngarani iku lebih apik enggak ya? Oh niki jamaah aktif aktivitas gak aktif nabi enggak ya? Tidak tidak seperti itu dalilnya. Itu tadi hanya saya mempunyai kefahaman seperti itu. Maksudnya wong sing apik karo api, ini ukurannya kan syariat ya. Bukan masalah hanya sekedar sosial enggak. Bukan sekedar sosial politik enggak. Bukan karena jabatan enggak, tapi ukurannya adalah syariat. Ya itu. Sudah manjengisak? Belum. Kita tambah sedikit. Boleh mengumpulkan mayat perempuan dan laki-laki dalam satu lubang jika darurat. Itu tadi ya. E -e. Saking akeh wong mati onok ya, covid sembilan belas umpamanya ya muti ini sampai bingung karu-karuan. Kini Gurumari konon guys inalillahi wa inna ilahi rojiun. Karena mutiin sapa eh mati. Ki. <tuh yang tersisa> <tuh yang tersisa> Itu kan kejadian kayak gitu Masa Allah ceritane kayak gitu dan andekan ada laki dan perempuan meninggal Itu kalau memang sifatnya darurat Kemudian keluarganya itu sudah terserah Sudah terserah jenengan Mbah Mudin Yang penting jenazah yang Wang Tua Kuloniki segera dimakamkan Jadi terserah Mudin-mudin andekan menggabungkan Karena sudah nggak mungkin lagi Ini menggabungkan Tonggoni sing jani makam no ya yo loro dilalah gak kak dewi ya. makanya boleh di sini dari wasilah bin Askok radhiyallahu anhu ia ya, jika terpaksa ini jika terpaksa harus menguburkan jenazah laki-laki dan perempuan dalam satu lubang maka Jadikan mayat laki-laki berada di keblat paling depan. Sedangkan yang perempuan di belakangnya. Ya sama ya, seperti kemarin nek -enek, orang non-muslim keadaan hamil padahal suaminya Islam. Tapi sing perempuan yang sing hamil non-muslim. Iki nek mati dikon nongetan Karena non muslim Mengapa? Karena janinnya mesti madep Mulon jadi madep ke arah punggungnya Seperti ini Kalau ini Terjadi darurat Keterpaksaan Maka boleh Laki-laki dan perempuan Caranya yang ini memang Iki lakinya ditaruh menggoi bagian barat perempuan menggoni belakangnya gimana kita lanjut nek Wismari di makam ke di sini nek-enek wong matiiku disariatkan tak Zih halaman yang ke-1023 Disunahkan bagi kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan untuk bertakziah kepada keluarga mayit Dengan tujuan menghibur dan meringankan kesedihannya menasihati agar ridho dan sabar terhadap musibah yang menimpanya Pernah ya, enak pas nasihati, singkat ini pas dinasehati Jadi kita datang itu tujuannya meminta atau menasehati orang yang ditinggal wafat keluarganya dinasehati agar ridho, ridho atas kematian keluarganya ini loh. ikhlas atas kematian keluarganya dan sabar ya. Dua itu ya. Jadi ridho dan sabar. Ini nasihat yang harus kita sampaikan saat kita takziah kepada keluarga mayit. Hal ini disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mendatangi keluarga mayit dan memberikan apa yang mereka bawa. Jika jika tidak mereka melakukan semampunya demi tercapainya tujuan untuk menghibur keluarga mayit tanpa melanggar syariat. Ya, menghibur. goseng sing mati lanang, rondone ronda teles. Ya, ini kan ada keharaman kan? Maka tidak boleh sampai melanggar keharaman. Nak sing mati sing wedok sing lanang gak tau dinasehati opo apa basa so, sing mati sing lanang nasehatin ping balak balik <laughs> itu namanya gak boleh karena itu bukan mahram Hati sing nasehati yo cekne wong wadon-wadon wong lanang gak usah melok-melok nasehati kalau nasehati secara umum Mama saya Mudin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngomong nanggone keluarga Panjenengan sedaya ini adalah Ditinggalkan wafat ini Kamu harus selalu berjuang Agar hatimu ini ikhlas dan rido Kemudian kamu harus sabar Tapi bahasanya aku ngono ya cukup kaku Yang kira-kira dia itu bisa menerima Sehingga dia benar-benar ikhlas rido Ini penak diomongnya gue cangkem ya tapi dilakoni masya Allah ya, butuh perjuangan ya mulaknya kemarin saat kita pesen dengan anak-anak yang berangkat mondok itu kan jadi Bismillah kita kan gak pakai mandi tuh. masalah Bismillah itu baru hanya dengan bersama nama Allah, kan belum bersama Allah kok wis itu betul-betul dikaji baknya lafal Bismillah itu maka kita itu senantiasa bersama Allah Jangankan kok bukan kita yang diambil Bagaimana saat kita diambil pun ini Kita bagaimana benar-benar kapanpun kita diambil kita itu ikhlas Ridho Ya Nekeswa nah di tingkat mana ya tidak hanya sekedar ridho ya itu tugas kita saat tak siap harus memberikan nasihat seperti itu. Lebih-lebih, neonok -lebih, yatimnya. Ini harus betul-betul, kita harus bisa untuk menjadikan si yatim ini pertama kehidupannya lebih penting dari itu pendidikannya. Ini harus ini Pak lurah ini ya. <laughs> yang punya otor, yang punya otoritas kan beliau kalau karun jenengan ya. mendukung karena ini sebuah syariat ya kita semuanya harus nyengkuyung ya profesion yang gotong royong nih ya nyengkuyung apa gotong royong ya, ya sudah manjing saya Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu dibahas. Ya, ya kalau memang tidak bisa, monggo. Tapi, kalau masih bisa dari selatan. Ya dah. Jadi naik wis tingkat darurat monggo. Masih tekok sampingnya baratnya monggo, samping timurnya, samping utaranya monggo. Naik wis memang tidak bisa. Ini kan keadaan normal ya. Sama-sama bisanya. Tekok kene bisa lekok kini gak enak. Patokan kene bisa lekuknya apa ya gak enak. Patokan wamene kan begitu. Lainnya podo-podo enak patokan ini kan ya. Nah. Terus saya nganggalkan mana itu, naik kuburan nih, wis ini ngambak nih, gak diambak ambak ke. Kita masuk kuburan itu mencari celahnya itu sulit. Pemenang katik mikul jenazah. ikan kan kita masuk ke dalam makam langganan areal kuburan itu kan sandal harus dilepas, sepatu dilepas. Ya ta? Ditaruh di luar kuburan. Terus kaki kita itu jangan sampai menginjak. Nuh ini kan gampang. Gak oleh ini dua patoan dan nah, Mekah lebih penak mana. Pokoknya yang tinjat sampingi gini. Gak sampai nginjak gini. Pas duri mayut enggak tapi celahnya. Nah, dan ini kan wis gak. Melano yang bener kayak makam pahlawan itu ditato rajin. wong jauh kan nontonnya sao we ya. Akhirnya ya bingung Dewi ne Makam ini Jadi ini ditoto yang rajin seperti itu Ini ada yang Ya berarti diisi loro Sekarang saya Sebenarnya so, jenazah arek bayi mana saya kan begitu kan Jadi tetap celasnya ini bisa dilewati oleh kita yang Akan memakamkan Jenazah Gimana? nanti Pak Lurah, kuburan dhewe Islam. Itu kan kemarin kajian yang kemarin kan seperti itu. Ya. Kalau kita gak koman itu ya mudah-mudahan anak cucu kita ya. Jadi diusahakan orang muslim itu punya makam sendiri, Dewi kuburan dewi Masalahnya kalau sampai dicampur non Muslim kan mesti mendapat siksaan jeritan mereka itu sangat mengganggu orang-orang Islam. Keterangannya kan begitu sehingga disuruh dalam hadis yang ada di dalam sokeh fikusuna ini, tempo hari sudah kita bahas, jangan dicampur, nenek campur dijarnoi. Kan YOWD dosa terus membiarkan makam itu campur laki, apa muslim dan non-muslim. Yeah. Minimal kita sudah punya usaha mudah-mudahan saya ngomong kayak gini ini kesalahan kita sudah diampuni. Berarti kan sudah ngomong kepada jenengan-jenengan kita berusaha punya makam sendiri. Ini yang punya otoritas Pak Lurah lagi. Jadi bagaimana nanti makamnya itu disendirikan Nek onok wong wadon non muslim tapi suaminya muslim Itu di tengah-tengahnya sana kuburannya orang islam Sini kuburannya orang non muslim Ditaruh di tengah-tengahnya kuburan Antarane wong islam karun non islam Terus mardep dikon ngedetan biar janinnya yang muslim itu tetap menghadap Qiblat Allah demikian sedikit yang kita bahas Mudah-mudahan benar-benar jadi ilmu yang manfaat maslahah Di wal akhirah Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa adubu ilai. Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh